Angan-anganku terbatas Impianku bergerak terhambat oleh waktu Suara dan nyanyianku Sementara membisu Keluh kesaku Mendekat diam ke waktu. Aku tidak begitu saja diam dan membisu Karena aku generasi muda Harapan bangsa Aku harus berkarya untuk bangsa Mom, oh, Dad!